ketika kita bilang diakonia itu hanya mendoakan orang sakit, ngumpulin persembahan buat orang-orang sakit itu hanya karitatif, hanya diakonia yang paling kecil. Kalau itu yang kita ukur, banyak juga orang yang tidak hidup dalam Tuhan tapi punya harta yang berlimpah. Bahkan ada yang sampai Krisi Rich segala. Kalau richnya hilang tinggal krisinya aja yang tersisa. Bagaimana membedakan antara kehendak Tuhan dan bukan? <laughs> harus tanya Tuhan kalau itu <laughs> jangan tanya <laughs> saya <laughs> ya pemirsa ketemu lagi dengan kami kita sambung podcastnya ya oke kesempatan kali ini mau nanya ini kayaknya sambil bercerita juga nih sihalom Pak Pendeta saya aktif sebagai komisi diakoninya di gereja saya setiap Natal dan Pasca, kami selalu berbagi dengan panti asuhan hmm. ke penjara dan kegiatan diakonia gereja. Beberapa penatua mengusulkan saya untuk mendirikan panti asuhan saja daripada menyumbang ke panti asuhan lain. Gimana hmm. menurut Pak Ketak? Ya, kalau gerejanya mampu ya, kenapa tidak? Misalnya mendirikan ya. panti asuhan. Uh, tapi kalau misalkan akan lebih baik kalau misalkan gereja itu misalnya bernaung di bawah sebuah sinode. Akan lebih baik kalau misalnya panti asuhan itu dikelola oleh e, sinodenya. Atau bagaimana lah sesuaikan saja dengan kemampuan dari e, gereja tersebut. Karena yang namanya diakonia itu kan sebetulnya tidak hanya ketika kita memberi ke panti asuhan, berkunjung ke penjara, atau mengunjungi orang sakit. Itu cuma seiprit dari diakonia. Kalau di teologi itu diakonia itu malah dibagi tiga. Ada yang disebut diakonia karitatif, ada yang disebut diakonia reformatif, dan ada yang disebut diakonia uh, transformatif. Diakonia karitatif itu misalnya ketika ada orang lapar kita kasih makan, itu diakonia karitatif. Lalu diakonia reformatif itu kita tidak hanya sekedar kasih makan, tapi kita juga kasih dia misalnya kail supaya dia bisa mancing ikan kita kasih dia pengetahuan cara membudidayakan ikan cara beternak binatang sehingga dia bukan cuman sekedar bisa makan tapi dia juga bisa menghidupkan, eh, menghidupkan keluarganya dari hasil penjualan ikan dan sebagainya itu diakonia eh, reformatif termasuk pendidikan, memberikan pendidikan itu reformatif lalu ada diakonia yang ketiga Uh, diakonia transformatif dan ini diakonia yang lebih, lebih besar lagi karena ini bersifat fungsi advokasi dari gereja bagaimana gereja mendampingi jemaat ketika jemaat menghadapi uh, ancaman yang lebih besar misalnya dari korporasi besar misalnya dia katakanlah tadi kita sudah kasih kail kita sudah kasih pengetahuan membudidayakan ikan tiba-tiba Uh, apa itu tempat dia membudidayakan ikan itu harus digusur karena ada perusahaan besar mau bangun perumahan di situ misalnya, nah, bagaimana gereja hadir mengadvokasi, membela uh, jemaat ini supaya ketika dia berhadapan dengan perusahaan besar dia tidak mengalami kerugian tapi dia mendapatkan misalnya ganti untung, ya penggantian yang sewajarnya atau kalau memang itu tanah adat dan misalnya Perusahaan besar itu mengambil alih tanah itu dengan cara yang tidak adil. Bagaimana gereja hadir, memberikan pendampingan, memberikan bantuan uh, hukum dan sebagainya kepada jemaat itu sehingga dia tidak terusir dari tanahnya. Itu diakonia. Jadi diakonia itu sebenarnya luas. Ketika kita bilang diakonia itu hanya mendoakan orang sakit, uh, ngumpulin persembahan buat orang-orang sakit itu hanya karitatif, hanya diakonia yang paling uh, kecil. Nah memang kalau sekarang, Diakonia itu tidak lagi dilihat dari tiga bagian tadi ya, karitatif, reformatif, transformatif. Tapi diakonia itu harus dilihat secara utuh. Utuh dalam pengertian ketika kita membantu orang, kita harus bantu itu full. Misalnya ketika ada orang miskin yang kita mau bantu, ya kita tidak hanya bisa ngasih duit, ngasih makan, ngasih bantuan baju dan sebagainya kepada orang itu. Tapi kita harus pantau dia, apakah dengan bantuan itu dia terbantu atau tidak. Karena bisa jadi ketika kita kasih makan hari ini, besok dia nggak bisa makan lagi. Nah, setelah apakah gereja setelah itu lepas tangan? Kan tidak. Dia akunnya yang baik adalah dia akan mendampingi terus. Kalau perlu cariin dia kerjaan, kasih dia pelatihan. Kalau dia, dia mungkin dia bilang, oh saya cuma lulusan SD, saya nggak punya keterampilan. Ya sudah, gereja bisa bantu dia. Misalnya, ngambil paket, itu kan ada paket C, paket apa segala. Bantu dia seperti itu, supaya dia bisa uh, melanjutkan kuliah atau melanjutkan memperoleh uh, ijazah yang lebih memadai supaya dia bisa diterima di tempat uh, kerja. Itu diakoninya yang sebenarnya. Nah, kembali ke tadi pertanyaannya apakah perlu membangun panti asuhan? Sebetulnya membangun panti asuhan itu cakupan diakonianya itu menjadi lebih luas dibanding kita berkunjung ke sebuah panti asuhan. Ketika kita berkunjung ke sebuah panti asuhan, katakanlah di hari Natal, Pasca, atau ulang tahun gereja, itu kan hanya event, event tahunan atau event e, berapa bulan sekali. Tapi ketika kita membangun sebuah panti asuhan, maka pelayanan diakonia kita menjadi lebih luas. Pertama, kita harus mengurus pendidikan anak, kehidupannya sehari-hari, apa yang dia butuhkan sehari-hari, pendidikannya nanti bagaimana, sampai dia mandiri. Nah itu pendampingan di akunnya yang luar biasa. Nah, tapi sekali lagi kembali kepada kemampuan gerejanya. Jangan sampai hanya karena ide satu dua orang yang uh, punya duit, yang berduit, lalu kemudian itu di diakomodir menjadi sebuah pemikiran gereja padahal gerejanya sendiri tidak tidak mampu. Akan lebih baik misalnya dia berkolaborasi bekerja sama dengan gereja-gereja lain. Ya udah kita berapa gereja lah. Kita dirikan satu yayasan yang nanti yayasan itu ya akan mengelola uh, panti asuhan itu secara profesional, jangan juga uh, mengelolanya uh, secara apa ya uh, karena sifatnya yang sifatnya uh, pelayanan. Lalu kemudian kita mengelolanya juga uh, apa tidak dengan sepenuh hati atau tidak dengan sepenuh daya, tidak dengan sepenuh dana. Ya, kita hanya mengelola ya namanya juga pelayanan. Justru dalam pemikiran saya pelayanan itu justru harus semaksimal mungkin kita berikan. Ya karena diakonnya itu kan sebetulnya arti harfiahnya melayani ya. Pelayanan itu harus sepenuh hati. Jadi ketika kita misalnya sebuah gereja pengen bikin panti asuhan, ya bikinlah panti asuhan yang dikelola secara profesional, ada yayasannya, terdaftar di pemerintah, terdaftar di Kementerian Sosial supaya jelas gitu. Jadi orang juga Ketika anak-anak ditampung di situ, dia statusnya bukan status yang nggak jelas, tidak terdaftar secara hukum. Kemudian orang-orang yang mengelolanya juga orang-orang yang terlatih untuk membimbing anak. Jangan cuman karena dikelola oleh gereja, lalu kita asal ambil aja dari jemaat. Kamu bisa ngurus anak nggak? Ya udah dipanggil. Padahal dia nggak punya basic, nggak punya kemampuan untuk misalnya mendampingi anak. Akhirnya terjadi misalnya kekerasan terhadap anak atau pola pengasuhan anak yang tidak baik, nah itu sih menurut saya justru akan mencemarkan diakonia itu sendiri, jadi ya balik lagi lah ke penanya tadi, silahkan didiskusikan dulu, dirapatkan dalam gereja kemudian dilihat kemampuan gereja itu, kalau memang gereja tidak mampu coba opsi kedua, lakukan kolaborasi kerjasama entah itu dengan gereja lain ataupun dengan lembaga atau yayasan sosial lalu kemudian Bangun sebuah panti asuhan Atau kalau tidak Ya sudah kerjasama secara permanen saja Dengan panti asuhan yang sudah ada Yang sudah mapan Yang uh, kita bisa bantu Misalnya bukan hanya setiap tahun Tapi setiap bulan atau setiap minggu Kita bisa uh, membantu itu Justru akan lebih baik lagi Oke kita ke pertanyaan selanjutnya hmm. Rabi Teman saya dulu tuh aktif banget pelayanan. Pokoknya, kemana-mana dia ikut pelayanan. Pelayanan di bawah jembatan, pelayanan ke desa-desa, dan lain-lain. Nah, belakangan ini dia sudah malas terlibat. Usut punya usut, ternyata dia diponis CA. CA ini mungkin sakit, itu ya, ya uh, uh, Cancer, biasanya yeah, CA, cancer. Iya, cancer, cancer biasanya. Dan dia dikomplain, uh, dan dia komplain dong sama Tuhan, nah, hmm. uh, soalnya sudah banyak yang berdoa buat dia, tapi makin lama makin parah gimana dong hmm. jadi dia komplain kepada Tuhan karena dia nah, karena dia, dia komplain sama Tuhan karena dia kan selama ini dia sudah aktif, aktif pelayanan segala macam, hmm. apalah, ternyata dia kanker. Hmm. nah hmm. terus dia komplain sama Tuhan, itu gimana gitu. uh, harus kita tahu dulu ya dia komplainnya apa gitu apa dia, dia? apakah dia protes kepada Tuhan, Tuhan saya kan sudah capek-capek melayani kok malah hidupnya seperti ini nah kalau itu isi komplainnya maka dia perlu belajar dari Rasul Paulus, Paulus berkata dia ada duri dalam daging ya para penafsir perjanjian baru menafsirkan duri dalam daging itu adalah penyakit ada penyakit kronis yang diderita oleh Rasul Paulus, tetapi dia tetap setia melayani Tuhan bahkan kalau kita melihat kehidupan para Rasul ya rata-rata berakhir secara tragis ada yang disalib terbalik lah, ada, ada yang dihukum mati dengan cara-cara yang uh, tidak manusiawi macam-macam lah tapi apakah mereka mengeluh sudah melayani sampai sejauh itu kemudian berakhir seperti itu ada juga yang <tuh> uh, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani meskipun dalam keadaan uh, sakit, dalam keadaan uh, lemah tubuh dan sebagainya jadi Uh, kita perlu hadir memotivasi orang tersebut ya karena ini menderita CA ya itu kan penyakit yang sampai sekarang resiko kematiannya sangat tinggi maka kita perlu datang kepada orang tersebut dan menyampaikan kepada dia bahwa dia itu spesial uh, ketika ada orang buta sejak lahir ya kan kemudian murid-murid bertemu dengan orang itu murid-murid bertanya siapakah yang berbuat dosa apakah dia atau ke orang tuanya maka Yesus bilang tidak tapi melalui orang ini kemuliaan Allah itu akan dinyatakan jadi cara kita melihat penyakit cara kita melihat kelemahan kita cara kita melihat keterbatasan kita itu itu harus dalam perspektifnya Tuhan bukan dalam perspektifnya kita kalau kita melihat dalam perspektif kita mungkin kita akan penuh dengan komplain tadi penuh dengan protes, penuh dengan uh, apa ya hal-hal yang seperti itulah. Tapi kalau uh, kita melihat dari perspektifnya Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa sebetulnya kelemahan dalam diri kita, keterbatasan dalam diri kita, diberikan ya kita alami, itu sebetulnya karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui kita. Dan pada kenyataannya banyak orang yang penuh dengan kelemahan dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi dengan adanya CA, adanya cancer dalam e, dirinya seharusnya tidak melemahkan dia. Tapi dia harus menemukan maksud Tuhan di balik semuanya itu. Karena dia bisa hadir untuk memberi kekuatan kepada para penderita CA yang lain. Dia bisa hadir untuk memberi motivasi kepada mereka. Kalau di luar negeri itu kan biasa kalau penderita penyakit tertentu biasanya ada... Didampingi oleh para survivor ya Para penyintas orang-orang yang telah bebas dari penyakit itu Nah kalau di uh, kekristenan bukan hanya penyintas yang bisa mendampingi Tapi orang yang juga mengalami masalah yang sama Bisa hadir untuk memberikan pendampingan Memberikan <tuh> uh, kekuatan Memberikan uh, dorongan Sehingga orang lain yang mengalami penyakit yang sama Merasa dikuatkan, merasa didampingi itu. Jadi kita harus kembali kepada uh, diri kita Lebih baik kita berhenti komplain Karena komplain juga tidak akan me mengubah segala sesuatu Tapi justru kita harus mensyukuri Apapun yang kita alami sekarang ini ya, kalau, kalau saya sih eh, sebagai temannya ya Harus motivasi sih ya yeah. Karena agak ya bingung juga sih sebenarnya Cuman ya kita cuman paling bisa ya, membantu untuk memotivasi aja sih. Kalau saya melihatnya, oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membedakan antara kehendak Tuhan dan bukan? Harus tanya Tuhan kalau itu, jangan tanya saya. Tapi kalau kita belajar dari dari Alkitab, ya kehendak Tuhan itu kan jelas sekali rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Jadi apapun yang memberikan damai sejahtera Baik bagi kita, bagi orang lain, maka itu pasti kehendak Tuhan. Tapi apapun yang tidak membawa kesejahteraan dalam diri kita, maka itu diragukan berasal dari Tuhan. Dan yang disebut damai sejahtera itu kembali ke podcast kita sebelumnya, itu shalom. ya Shalom itu kita harus lihat secara holistik, secara menyeluruh. Jadi baik tubuh, jiwa, maupun roh kita itu terpenuhi kebutuhannya. Itulah shalom, itu itulah damai sejahtera itu. Jadi tidak hanya uh, apa namanya, tidak hanya tubuh kita saja, artinya jasmani atau material saja yang terpenuhi. Sehingga kita kemudian mengukur berkat Tuhan itu dari jumlah duit yang kita terima, uh, apa namanya, makanan yang kita makan. Tapi kita lupa bahwa kita juga punya kebutuhan rohani dan punya juga kebutuhan psikis nah kalau semuanya itu terpenuhi maka itulah kehendak Tuhan kehendak Tuhan itu adalah bagaimana manusia itu terpenuhi kebutuhan kebutuhan hidupnya merasa damai sejahtera dalam hidupnya oke nah, benar sih kalau saya ya memang ya Tuhanlah yang tahu gimana masa kita mau nanya sama orang ya. itu Terus pertanyaannya kalau saya saya lihat pertanyaannya ya Tuhan yang tahu cuman ya kita harusnya tahu dong Bersuka cita lah gimana Ya benar yang kata si bilang tadi Damai sejahtera, nggak kita ngelakuin itu Berarti kan itu hmm. hendak Tuhan Gitu aja Pertanyaan selanjutnya itu Ya lom, Gimana sih teologi kemakmuran itu Banyak gereja Soalnya yang mengerjakan itu Nah tuh. Ya teologi kemakmuran ya memang secara Alkitab dia ada dasar Alkitabnya bahwa orang-orang Percaya itu diberkati oleh Tuhan, akan dipenuhi kebutuhannya. Kan tadi kita sudah sempat bahas ya damai sejahteranya itu. Tapi uh, Alkitab tidak secara spesifik bicara hanya pemenuhan kebutuhan duniawi saja. Apalagi kalau sampai pada kelimpahan. Fokus kita menjadi kelimpahan. Artinya kita mengukur orang itu diberkati karena dia hartanya berlimpah. Karena rumahnya bagus Karena misalnya uh, Mobilnya bagus Punya investasi yang bagus Kalau itu yang kita ukur Banyak juga orang yang tidak hidup dalam Tuhan Tapi punya harta yang berlimpah Bahkan ada yang sampai krisi rich segala Kalau richnya hilang tinggal crisis-nya aja yang tersisa Ada yang sampai pamer-pamer di media sosial Nah bukan itu sebetulnya ukuran dari Berkat itu, nah itu yang saya kurang setuju dengan teologi kemakmuran. Ukuran berkat itu selalu adalah damai sejahtera. Apakah harta yang dia punya, kebutuhan yang dia penuhi itu semuanya mendatangkan damai sejahtera. Masih mending dia tinggal di pinggir rel, tinggal di bawah kolong jembatan, tapi ada sukacita, anak-anaknya dididik dengan baik keluarganya juga penuh dengan damai sejahtera daripada hartanya berlimpah tapi suami istri jarang ketemu berantem lulu anak-anak juga ketika mewarisi harta malah jadi terpecah kakak tidak lagi mau Kal. kenal adik ya kan, rebutan bahkan ada yang sampai ke pengadilan ada yang sampai memenjarakan orang tuanya kalau itu sih bukan berkat namanya itu kutuk jadinya kan nah berkat itu harus harus damai sejahtera jadi uh, ketika kita mewariskan Legacy kepada anak-anak kita Legacy yang kita wariskan itu bukan harta semata Tapi juga uh, iman Kemudian uh, kebutuhan psikisnya terpenuhi Sehingga ketika anak itu ditanya Siapa sosok yang paling paling mengubah hidupmu Dia akan bilang orang tua saya Nah itu baru dia betul-betul uh, makmur dalam pengertian Alkitab Lagi pula ukuran berkat dalam Orang yang diberkati dalam Alkitab itu bukan orang yang menyimpan banyak duit atau yang punya banyak duit. Tapi ukuran kelimpahan dalam Alkitab adalah orang yang memberi lebih banyak. Ketika dia berbagi lebih banyak disitulah dia terlihat kaya menurut uh, di hadapan Tuhan. Tapi orang yang punya harta sampai triliunan itu tidak dilihat kaya oleh Tuhan. Yang Tuhan lihat dari kekayaannya itu dia bisa buat apa? Dia bisa berbagi apa? Dia bisa mensejahterakan orang lain? Tidak. Dia bisa berpengaruh kepada orang lain? Tidak. Makanya ketika Yesus hadir di Bait Suci itu kan, dia berdiri dekat kantong kolekta atau tempat orang-orang ngumpul persembahan, itu kan pasti ada yang nyumbangnya gede. Mungkin kalau zaman itu ada pasti. apa ada kartu kredit, ada yang mungkin gesek pakai kartu kredit. Ada yang mungkin masukin bukti transfer, transfernya sampai jutaan, sampai miliaran. Tapi Yesus tidak terkesan dengan semuanya itu. Dia terkesan dengan persembahan seorang janda miskin yang hanya mempersembahkan dua keping koin. Kenapa? Karena dia memberi dari uh, kekurangannya. Dan tuh, Yesus melihat janda ini lebih kaya daripada yang lain karena dia memberi dari kekurangannya. Sementara orang-orang yang kaya tadi yang punya banyak duit, mungkin mereka hanya memberi sedikit dari kelimpahan yang mereka punya, dan tidak terlalu menarik buat Yesus. Dan ketika ada orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus, kan dia tanya, "Bagaimana memperoleh hidup yang kekal?" Ujung-ujungnya, kan Yesus bilang, "Jual semua yang kau punya, bagikan itu kepada orang-orang miskin, lalu datanglah kepadaku dan ikutlah Aku." Artinya, eh, orang percaya itu nggak bisa mengandalkan hartanya. Tapi yang bisa diandalkan adalah apa yang bisa dia sharingkan. Apa yang dia bisa bagikan kepada orang lain. Dan itu bisa mengubah orang lain. Jadi bukan soal kelimpahan harta seperti dalam pemahaman teologi kemakmuran. Kan itu tadi yang ditanya ya. Jadi teologi kemakmuran itu kan yang tadi menekankan bahwa orang percaya itu diberkati berlimpah. Dia bilang iya diberkati berlimpah tapi bukan ukurannya dengan kepemilikan harta Bukan itu Yang diukur sekali lagi adalah Seberapa besar dia mampu berbagi bagi orang yang Membutuhkan Berbagi bagi pekerjaan di, di eh, Pekerjaan Tuhan Berbagi bagi eh, apa Orang-orang yang eh, Memerlukan bantuan Itu ukuran seseorang itu disebut kaya di hadapan Tuhan Luas ya sebenarnya ya yeah. Jangan cuman ke materi aja lagi ya materi itu cuman luar biasa, ya. tapi kita nggak tahu. Iya, mm -mm. lagian materi kan nggak akan kita bawa kita ke surga juga. Bener, uh, seperti mm -hmm. ada sih saya tahu ada orang yang ngomong gini, uh, duit gak dibawa mati. Gak ada orang yeah. yang ngomong begitu, makanya dia tahu mm -hmm. udah santai aja gitu. Iya. Yeah. Makanya saya bilang mm -hmm. tahu ya, cuma cuma oke okay lah, kita mungkin mm -hmm. boleh tahu, tapi ya nggak harus kayak gitu juga, karena kan belum yeah. tentu. Karena mm. dia okay lah, dia makmur, terkaya, tapi kan nggak tahu, entah, omnya, entah anaknya kabur, entah anaknya apa, bahaya kan bisa aja terjadi hal yeah. seperti itu. Percuma mm. kan, makanya yeah. harus luas sih memikirnya sih. Oke, okay? mm. mungkin uh, podcast kali ini cukup sampai di sini aja. Kita sambung di podcast selanjutnya ya. Thank you.